ya. ada bumbu kecil, ada kerupuk. yang jadi bahan-bahannya tuh simpel ya. bikin nasi lengko itu gak ribet loh guys. bahannya juga mudah dicari. hampir tiap hari di warung-warung itu kan pasti ada. oke, okay? kita satu persatu ya sambil nungguin nasinya matang. sekarang aku mau goreng tempe sama tahu dulu. halo assalamualaikum welcome back to my channel Fitri Helen oke okay, guys. jadi hari ini rencananya aku mau bikin nasi lengko. siapa sih yang gak tahu nasi lengko? nah di sini bahan bahannya kan cukup simple ya kalau bikin nasi lengko khas cirebon pasti tahu ya pasti paham di sini aku udah nyiapin ada bumbu kacang e, ciri khas nasi lengko itu paling enak pakai bumbu kacang atau bumbu pecel ya nggak pakai juga nggak apa apa sih tapi menurut aku lebih enak pakai bumbu kacang khususnya ada toge ada timun ya tadi aku belinya di, habis dicuci Terus daun kucai, nih daun kucai ya, daun kucai. Di sini gede-gede banget tuh daunnya. Terus ada tempe nanti digoreng. Ini aku beli dua macam jenis tahu. Ini mau bikin tahu pelatok. Nanti ini tahu yang mau digoreng buat nasi lengkok Aku juga udah beli kerupuk beli kerupuk ya ada juga telur asin buat ini aja sih Aku beli telur asin dua hmm, kecap Oke jadi bahan-bahannya udah aku siapin ini aku beli daun bawang nanti buat bikin mendoan atau gorengan tempe ya Yes, jadi di sini kan ada warung indo ada tempe ada bumbu pecel pokoknya yang simple-simple aja Di hari ini aku gak beli makanan aku pengen masak sendiri nasi lengko nanti hasilnya buat makan bareng-bareng sama temen aku guys dan sekarang juga lagi masak nasi dikit sih gak terlalu banyak makan nasi karena setiap hari juga lagi ngurangi nasi okay. ya, jadi bahan-bahannya seperti ini ya guys kalian juga bisa bikin. Dan nasi longko itu paling gampang, paling mudah eh, dari bahannya, dari cara masaknya karena hampir semuanya kan paling tempe tahu digoreng, terus toge, toge juga paling dikasih air panas aja sampai itu kan layu gitu, nggak terlalu layu juga. Apa kres kres gitunya rasanya juga nggak apa, -apa. Timun nggak usah dimasak, ini nggak usah dimasak, semuanya itu masih fresh gitu ya kita cuci bersih habis itu udah tinggal kita kasih bumbu kacang sama bawang goreng berhubung bawang gorengnya enggak ada tapi aku ada sambal terasi bawang dia aku pakai itu aja buat ada sedikit rasa pedas gitu ya ada bawang gorengnya juga Oke okay guys kita bikin ya sekarang aku mau cuci dulu semuanya baru aku mau goreng tempe tahu nya sambil nunggu nasinya mateng thank you Oke okay, sekarang aku mau siapin dulu ini tempe sama tahu ya mau aku goreng baru kemudian kalau ini udah mateng aku mau lanjut iris sini tuh timun daun kucai sama apa ya ini toge. toge kita siapin di wadah terpisah pakai air panas jadi bisa langsung itu ya nah, jangan terlalu lain kita potong-potong ya tempenya kita potong-potong oke okay, ini tempenya aku udah iris-iris kotak kayak gini ya ini gak usah terlalu besar atau kecil, maunya sedang aja kayak gini jadi sisanya aku mau bikin menduan sama gorengan tempe, karena aku udah beli juga daun bawang okay. Okay, udah potong kayak gini pakunya juga sama ya, dipotong kotak-kotak seperti itu Okay, tahunya nggak usah banyak-banyak, aku ambil empat aja Ini tempenya karena baru beli ya Dan katanya baru kemarin sih Baru kemarin bikin Jadi kayaknya belum terlalu keras jadi pas kita iris tuh pada Itu yang beru okay, Sekarang kita iris tem apa Kita iris tahunya sekarang kita iris nya. oke okay, tahunya udah aku iris-iris nanti tinggal goreng ya guys sebenarnya kalau kita beli kebanyakan tempenya masih bentuk itu ya belum diiris kotak-kotak kecil kayak gini sama tahunya juga langsung goreng tapi biar memudahkan aku lebih suka kayak gini sih simple jadi nanti kalau udah mateng kita tinggal taburin aja di atas nasinya gitu ya tinggal disusunnya tuh enak nggak usah kita iris-iris lagi sama aja goreng baru kita iris iris kalau aku lebih suka iris iris dulu baru goreng kayak gitu oke okay. sekarang siapkan penggorengan ya guys ini minyak bisa banyak banyak minyaknya Soalnya kadang suka kebuang sih kita tunggu ya baru buat goreng ini tempe tahunya oke okay. lanjut lagi goreng tahu sama tempe kalian aja ya kenapa aku sekarang jarang bikin masakan karena jujur ya di majikan baru ini tempat dapurnya itu enggak nggak banget gitu bangetnya kayak kecil terus nggak ada tempat buat naruh bahan-bahan atau wadah susah mau bikin apa juga susah gitu guys jadi bukannya aku males bikin konten masak ya bener-bener susah lihat deh ini tempenya belum terlalu jadi ya, kayaknya baru bikin kemarin kayaknya banyak yang baru dulu oke, kita diem aja dulu Sekarang kita siapkan daun kucai sama timun ya aku mau cacah-cacah gitu mau iris-iris kecil begini gini nah sekarang aku lagi cuci ini cuci bersih toge nya gitu ya nanti tinggal kita siram pakai air panas aja oke okay? hmm, ini tempenya udah nih ya tempe tahunya kalau suka kering monggo. Kalau suka yang seperti ini juga nggak apa-apa. Beda-beda selera. Kalau aku ya sedang aja sih. Jangan terlalu kering banget nanti alo. Nah. Kayak nah, gini juga udah oke okay kok. Tinggal angkat aja. Nanti sisa minyaknya aku mau bikin mendoan goreng tempe sama cireng. Hmm. Okay, guys, gitu, ya jadi nggak usah terlalu kering. Gini juga udah oke. Okay. Nah, tempe sama taunya udah digoreng kering kayak gini ya setengah untuk aku sih setengah kering jangan terlalu kering banget nanti rasanya keras gitu kan kalau gini udah oke okay. oke okay, guys nah guys timunnya kita caca-caca seperti ini ya kecil-kecil karena nggak ada yang bantuin buat video jadi kayak gini nih kita cacah-cacah gitu, Ininya kayak gini ya. tapi terserah sih, sesuai selera juga mau irisnya tipis-tipis yang gede-gede gitu juga nggak apa-apa. tapi kebanyakan nasi lengko kayak gini ya. umnya tuh di cacah, -cacah seperti ini. Oke, okay. sekarang aku mau iris daun kucainya Oke okay guys, ini daun kucainya udah aku iris-iris ya dan keceinya udah aku iris seperti ini jadi kecil-kecil oke okay. sama timunnya ini aku nggak ambil banyak sih karena nggak terlalu banyak orang aku mau makan sama teman-teman aku orang Indonesia juga yang ada di sekitar sini jadi kalau kurang ya tinggal ngiris lagi aja ini cuma buat satu piring dulu ya oh guys jadi udah ada tempe tahu timun daun kucai nanti tinggal itu toge kita siram pakai air panas kemudian tinggal bikin sambelnya, sambal pecel, ya Oke nanti aku ini juga tinggal kasih air panas atau mau dimasak lagi nggak papa biar itu ya enak tuh oke okay sih apa aja oke okay. Halo guys ini aku udah nyiapin togenya ya tadi aku tuh paling ini ya sebenarnya gak masalah mau ada akarnya atau enggak tapi aku gak terlalu suka banyak akarnya gitu makanya aku lumayan lama ini milih-milihnya oke <laughs> gak usah banyak-banyak togenya segini aja nanti aku kasih air panas ya aja beberapa menit mau dikupas boleh nggak juga nggak apa-apa sekarang aku mau bikin sambal pecelnya ya sambal kacang oke aku nggak banyak sih cuma ngambil masukin ini ya air panas untuk hmm. okay. sambalnya terserah ya mau airnya yang banyak atau dukung rasa pedes biasanya kan enggak pedes, Memang sih menurut aku segini mas ya, Enggak terlalu suka pedas. ini tambahnya udah jadi ya. Penyiapin. ada nasi ada tahu tempe ada mentimun sama daun kucai dan ini toge bumbu kacang ya ini ada piring aku mau bikin aku susun uh, nasi lengko khas cirebon atau apa ya nasi lengko baunya aku <laughs> mau bikin nasi lengko ya guys oke sekarang kita bikin nasi lengko karena semuanya udah aku siapin, oke? Okay? Sangat simpel kan? Nah, caranya seperti apa? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Pertama, aku biasanya ini sih. Okay, timun. Terserah ya, sesuka hati. Jadi aku mau kasih tahu temen-temen karena aku bikinnya lumayan banyak Oke okay. setelah itu kita ambil ini ya tahu tempe Oke, okay. ini secukupnya yang di bawah udah lumayan. lagi. Untuk nyusunya terserah ya. <laughs> Kalau aku memang lebih suka seperti ini. Nah, setelah itu baru aku lebih suka bumbu kacangnya di atasnya kalian mau taruh tempenya atau tempenya di atas juga nggak apa-apa atau itu hmm, mentimunnya di atas juga nggak apa-apa itu suka hati kalian aja <guluh> ya oke setelah itu baru aku kasih ini ya aku ambil ikut aja daun tadi hmm. okay. kecap kecapnya belum beli guys kecapnya belum beli baru aku mau kasih kecap okay. karena bawang gorengnya nggak ada jadi aku pakai ini karena bawang gorengnya gak bikin atau gak beli aku masih ada ini ya siwang terasi bawang jadi udah pedas juga aku taburin aja di atasnya kayak gitu oke okay guys nasi lengko ala bunda Helen udah jadi kayak gini ya jadi untuk bikin nasi lengko tuh sebenarnya simple untuk cari bahannya cari Bahan-bahannya tuh gampang ya, di setiap warung juga udah ada. Terus cara bikinnya juga nggak ribet, nggak lama gitu. Nasi lengko ala Bunda Fitri, Bunda Hafiz, udah jadi. guys Kalian bisa bikin ya. Simple tapi uh, dijamin enak, walaupun nggak mahal. Kalian bisa tambahkan kerupuk ini pakai kerupuk atau mau pakai telur asin juga bisa ya kasih telur asin Ini ya sama aja kalau aku lebih suka kita di ini ya campurin semua baru dimakan ini nah guys jadi ini ya, ya, campurin semua sama bumbu kacang yang tadi terus kita makan itu kan sama nasinya cobain deh gampang banget enggak butuh waktu yang lama juga bahannya juga sangat simple gak terlalu susah untuk cari bahannya mau dikasih telur dadar telur asin atau tambahan lainnya oh boleh juga oke okay, selamat menikmati terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dedah. oke okay, yang mau beli juga boleh ya satu bungkusnya 100 nt dan kebetulan pas sudah mateng ada pelanggan juga yang beli lo guys, <laughs> guys uh, udah mateng ada yang langsung order, <laughs> oke okay, halo, nggak apa-apa kan pakai masker, makasih ya, makasih Mbak udah Mbak mau nemenin, hati-hati loh, ini mau dibungkus lagi, udah ya mau dibungkus. <laughs>